sini yang dikatakan oleh Pangko Kepilhan, Pangdam, dan juga Danreng, ya, Papua ini. Dan juga untuk melihat secara langsung atau mendengar laporan secara langsung dari mereka yang mengalirkan di lapangan tentang situasi yang kemarin eh, sempat eh, ramai di media. Dan ini saya sudah mendapatkan data yang, yang akurat, yang sangat akurat bahwa dari 36 prajurit kita yang kemarin melaksanakan patroli, ya, sudah mencari keberadaannya pilot pilot susi air itu di jalan kita di oleh uh, PST yang terjadi kontak tembak, ya, kemudian dari kontak tembak tersebut dari pasukan 36 ini ada satu yang meninggal yaitu Pratu Miftakul Arifin. Nah, saat melaksanakan evakuasi ini dilaksanakan apa apa oleh PST sehingga pasukan kita nah, sampai konsentrasi mengamankan dan juga mempertahankan diri ya, sehingga dari 36 tersebut sampai saat ini ada satu tadi yang meninggal eh, ratu eh, Miktaul Arifin dan ada empat orang yang kena eh, luka ketinggal yang tadi baru dievakuasi semuanya dan alhamdulillah mereka selamat semua dan yang masih belum terkonfirmasi sampai sekarang ini ada 4 personi. Cari. Nah, jadi situasinya seperti itu teman-teman. Ya, dan Pada saat ini bisa konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal. Karena yang meninggal, ya, kemarin sudah sampaikan, ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai jenis ini belum... Berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka. Jangan ini bisa kita angkut semuanya ke sini, dan alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan uh, bawa ke rumah sakit. Ya, jadi itu uh, situasinya, rekan-rekan media. Jadi yang kemarin simpang siur ini supaya menjadi jelas, karena saya juga tidak mau kemarin. Presiden ini sebelum saya secara langsung atau tidak mendengar langsung dari pasukan yang di lapangan. Sehingga ini saya tahu situasinya, sehingga bisa mengevaluasi dan mengarahkan bagaimana untuk uh, kedepannya kita melaksanakan operasi. Kita Baik, saudaraku, kita sudah mendengar semua terkait pernyataan Panglima TNI yang di mana ya paskah penyerangan atau penghadangan yang dilakukan oleh KST atau PM di Papua. Ya, kemudian Panglima TNI berangkat langsung ke Papua bersama kepala staf angkatan darat bersama Pangkostrat dan tentunya beberapa jenderal. Untuk memastikan langsung di lokasi. Nah ternyata berita yang awal beredar itu bahwa ada enam yang gugur, sembilan uh, ditahan oleh KKB. Ternyata informasi ini tidak akurat. Ya dan itu tadi barusan panglima TNI langsung yang berbicara dari Papua bahwa yang gugur satu orang. Ya empat orang masih uh, belum diketahui di mana dan pasukan lain belum bisa dihubungi karena situasi cuaca di Papua. Nah, ini yang faktanya seperti itu kawan. Di sini kami sebagai rakyat Indonesia tentunya berharap kepada pemerintah pusat baik ya dalam hal ini eksekutif dan legislatif yaitu presiden dan DPR RI. Ya agar bisa segera membuat status di Papua itu adalah daerah operasi militer karena nyata-nyata di sana bukan hanya disebut terorisme, bukan ya. tapi ini sudah separatis, ini sudah pemberontakan artinya ini sudah ranahnya TNI bukan lagi ranahnya Polri, bukan nah kalau daerah operasi militer diperlakukan maka tentunya ini akan jauh lebih efektif Ya jauh lebih efektif untuk segera menyelesaikan yang ada di Papua. Ya karena pelaksanaan dari operasi militer itu artinya melibatkan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Di sini TNI sudah punya semua strategi yang kayak gitu tak tidak strateginya. Sisa mendapat tinggal menunggu perintah. Jadi ini ya bukan berarti tentara ini tidak hebat hebat. Makanya kita coba uji coba kemampuan tentara kita, baik persenil dan perlengkapannya apalagi Menteri Pertahanan baru saja beli pesawat yang canggih, nah jadi coba di daerah operasi militer nah itu yang ya jadi tentara ini sangat dibatasi secara politik pergerakannya kawannya, karena saat ini TNI itu BKO statusnya BKO ke Polri sehingga tidak bisa menggunakan alat-alat uh, berat, aut sista tidak bisa digerakkan ke Papua. Tapi kalau sudah ada operasi militer statusnya maka alutsista kita yang canggih-canggih bisa digerakkan ke Papua. Nah itu masalah pertama. Yang kedua, seakan-akan pemerintah kita ini takut masalah ham. Ya, padahal ini yang kucur juga ini TNI, Polri, masyarakat juga ada yang meninggal. Nah bagaimana status mereka? Bagaimana? Alham, berbicara terkait itu. itu yang kedua kawan yang ketiga saya juga heran ini ya dari mana KST ini katanya KKB ini ya bisa menembak dengan tepat ya, bisa belajar penghadangan dan sebagainya Nah kalau dia memang dia ini mahir menembak terus lapangan tembaknya di mana karena kalau ada alat yang nembak di daerah hutan, pasti ketahuan. Terus mereka latihan menembak di mana? Maka wajarlah jika ada rakyat Indonesia yang curiga bahwa di sini ada tentara bayaran yang terlibat. Artinya tentara bayaran ini adalah tentara yang yang profesional di bidangnya. Dan bisa juga dicek di pulpor itu. Di sana kan ada pengamanan. Ada pengamanan yang non-TNI maupun non-POLI. Saya tahu itu karena saya pernah bertugas di Timika di Periput sebagai Komandan Subsat TNI. Nah saya mau menyebutnya waktu itu ini tentara bayaran dari luar negeri. Mereka ahli menembak, ahli taktik. Walaupun di Indonesia ini dia tidak bawa senjata. Saya pernah ketemu mereka. Untuk apa mereka ikut mengamankan freeport? Dan gajinya jauh lebih tinggi. Kenapa mereka yang harus menjaga keamanan freeport? Nah, wajar kita bisa curiga ke sana. Ini kawan. Jadi harus dicari. Makanya agar pemerintah pusat, presiden dan DPR RI agar menyiapkan persiapan operasi darurat dan serahkan komando oh, penyelesaian ya oh, yang ada di Papua untuk menyelesaikan KKB ini, separatis ini, berikan kepada TNI sebagai komandonya. Itu baru mantap. Baiklah videonya kawan.